keositra terhadap warga Palestina. Entah apa tujuan mereka. Yang jelas kita warga Berlin yang mengaku Islam wajib milinya menjaga Al-Aqsa, menjaga Palestina supaya tidak dihancurkan oleh Israel. Karena beberapa semula orang sebelah timur itu orang singtako, orang singtako ini, orang singtako, milik Palestina kuno Indonesia. Apakah kalian siap? Apakah kalian siap Nah, belum. Pelajut bapak bahwa Hmm! Bapak, bapak eh, Rami, ini R. Pada, kita Tim characteristics zaya R. Sebelum. Jadi, kawan-kawan, Sekali lagi, Bapak kita mengabaikan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tidak! Kita cinta dengan Indonesia. Kita cinta dengan Indonesia. Dan kita akan poamment Pemerintah dan pemerintah supaya bersikap yang sama seperti kita, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina, supaya pemerintah di dalam perintah jangkauan ini juga konsisten untuk terus mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. karena karena saya nggak pakai surta, terus -terusan. Karena saya pakai cape. capek akhirnya takdirnya cukup samping aja. Tetapi saya seorang Muslim, saya seorang Muslim yang mempunyai tanggung jawab untuk membela kaum Muslim yang ada di Palestina sana. Wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Ini lokasi ini yang depan konjen Amerika Serikat Citra Landlord. Purkon untuk merapat di Mokom kawan Burton, Pak dari burkon dari Pak untuk merapat di Mokom. Ya, nanti kita akan sholat apa koib di tempe yang masih turunan Ismail alaih salam Cuk Ya, di buru Ya, sampai pikir Ini buru-buru menyuarakan aksi bela pertama. Palestina sebagai bentuk teroris kepedulian kaum One, Terhadap saudara-saudara yang ada di Palestina. Dicoba ya. Sekali lagi, sih Lokasi one, ada di Amerika. Teror, tangannya Seperti itu. Tangannya diayun yang telah <laughs>